Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara, ketemu lagi dengan saya Derosa Mobil Bekas. Apa kabarnya saudara-saudara? Semoga senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Yang Maha Kuasa, dilancarkan segala urusan dan ditambahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku, -saudara pada kesempatan ini saya mau mereview lagi beberapa kendaraan yang baru masuk Ya mudah-mudahan bisa menjadi bahan rekomendasi Buat saudara-saudara sekalian Yang membutuhkan kendaraan Maupun referensi untuk saudara-saudara Atau kolega-kolega saudara-saudara semua Untuk itu mari kita saksikan Mobil-mobil yang akan saya review Insya Allah harganya recommended saudara, ini Avanza GE tahun 2008. 90 juta. Saya buka harga 90 juta tahun 2008. Pajaknya di bulan 9 September ya. Ini platnya plat Tangerang, Tangerang Kabupaten. Ini DP 15 juta, angsuran 2,3-an kurang lebih ya Saudara dikali 47 bulan. Baik selanjutnya Honda Freed tipe PSD tahun 2010 Nah insya Allah harganya nih rekomendasi nih Ini saya buka harga di 125 juta Buka harga ya Ini plat DK. Tapi kalau mau perpanjang gampang langsung ke saya aja sumur hidup insya Allah saya pasti bantu Untuk perpanjang maupun ganti plat aman Ini platnya sampai tanggal 20, 2025 ya Pajaknya November aman banget saya buka harga 125, nego. Tahun 2010 yang tipe PSD paling tertinggi. DP 25 angsuran sekitar 3,2-an ya, ini ya DP 25 ya, DP 25 angsuran 3,2 ya, saudara. Atau DP 25 angsuran 3,5 sampai 3,6-an. BP BPKB SNK atas nama kalian, saudara, -saudara semua, ya, saudara, saudara. Insya Allah, mobilnya. Rekomendasi banget ya, mobil ini baru datang lagi kita rapihin. Untuk kondisi fisik fit, nggak ada masalah, mobil tinggal pakai. Terjamin tidak bekas banjir atau eksiden besar, tidak ada. Selanjutnya, kita baru kedatangan unit lagi nih. Ini mobil lagi dirapihin. Ini mobilnya baru banget, baru banget dateng. Ini saya buka 135 ya, 135 juta, masih nego-nego halus tapi nggak nego kasar. <gifat> Insya Allah barangnya benar-benar enak banget. Ini kayak batu cincin ya, modelnya ya. Dapat bagus, bening. Saya jual DP 20 juta, angsuran di 3,5, sampai 3,6-an. Ya, saudara-saudara dikali 47 bulan DP 20 jutaan angsuran di sekitar 35 36an ya kurang lebih ya nih kondisinya ada dua unit sama-sama di bulan sembilan ya atas nama PT tapi terjamin nggak bekas nabrak nggak bekas banjir mobilnya benar-benar enak banget dipakai Insya Allah ada PR nih saudara-saudara mobil dalam kondisi fit Harganya rekomendasi ya saudara, -saudara ya mobilnya nah, saudara, saudara bisa lihat sendiri ini baru datang kondisinya udah bagus gimana kita bagusin kita rapihin kita poles poles semuanya masih masih masih original semua ini sarung jok bawaan tinggal dicopot kalau misalkan tidak sesuai dengan selera bisa dicopot aslinya masih bagus setir setir pun masih halus masih bagus. Masih kenceng Kilometernya pun masih 50.000 loh 50.000an ya DP 20 juta DP 25 angsuran 3,5an Kurang lebih DP 25 angsuran 3,5an Kurang lebih ya saudara, saudara ya Nah ini nih Rekomendasi buat Buat lebaran DP 10 juta aja Xenia TPM tahun 2014 Xenia TPM tahun 2014 DP 10 juta angsurannya 2,5an dikali 47 bulan ya sudah saudara ya DP 10 juta angsuran 2,5an mobilnya bagus batu cincin juga nih nggak ada masalah mobil tinggal pakai silakan uh, di, di, di, di sentren unit, unit uh, apa body-bodynya Ya saudara ini bahannya Bahan tinggal pakai doang nih Udah kita rapiin semua DP 10 juta Angsuran 25 an Kurang lebih Mobil bagus Insya Allah ada PR Ada apa-apa Datang ke sini aja Kita bantuin Kita tanggung jawab Mobil udah enak banget deh Udah enak Udah enak kalian pakai Insya Allah mobilnya rekomendasi ya saudara ya Oke, okay. okay, baik ya saudara. Uh, beberapa unit yang telah kami tampilkan semoga menjadi bahan inspirasi rekomendasi buat saudara yang akan membeli kendaraan baik cash ataupun kredit. Kalaupun mau kredit, saya sih merekomendasikan untuk leasing syariah. Tapi kalau memang mentok-mentok leasing konvensional ya kita siap bantu oke ya saudara kalau misalkan ada yang berminat langsung japri saya atau japri menir tim saya nanti nomor teleponnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi akhirul salam apabila ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang mungkin kurang menyenangkan saya pribadi mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dirasa Otomotif.